Halo guys, jumpa lagi seperti biasa bersama saya masih di channel kesayangan kita ini guys ya Kita masih main di Lucky Neko ya guys ya modal 57.000 dan seperti juga kita bakalan bongkar lagi di sini pola gacor trik pola atau slot gacor hari ini untuk bermain di PG Shop Kita main di Lucky Neko nih guys ya Di awal-awal disini langsung dikasih skater cuy Langsung dikasih skater, semoga ini tanda-tanda yang bagus ya. Di awal-awal getting 600 dikasih skater ya. Kita auto spin dulu tadi sepuluh, dikasih skater ya. <coughs> Langsung dikasih skater, kita lihat di sini hasilnya berapa nih. Semoga bagus lah ya, Bet 600 ini lumayan juga nih, kalau dapat, oke. Okay. Kalau koneknya bagus juga ya, bentuk. Di sini udah lagi 10 7 putaran lagi, masih dapat 5300. Nambah pergalian, connect lagi dong. Oke, okay, jangan jadi. Penigirinya jadi juga, nambah jadi kali 16. <tuh> nih. belum dapat, masih sisa 20, 20 uh, eh 20, uh, 20 putaran lagi nih. Ya ya guys dua putaran lagi ya. satu putaran lagi disini udah kali dua puluh empat mantap banget oke okay, lumayan 10k ya guys ya dua putaran terakhir dikit connect bagus Kali dua puluh delapan oke enam ribu tujuh ratus connect lagi dong ah sekali sekali doang gorengnya oke okay, putaran terakhir nah connect seperti biasa guys ya dapatnya cuma dua puluh sembilan kalo gak salah ya dua puluh sembilan ya ah dua puluh ya coba dua puluh sembilan ya didamping oke di sini masih lanjut lagi auto spin nya ya guys ya Bet 600 di awal awal langsung dikasih free spin kita cuy mantap ya <tuh> di awal awal langsung dikasih free spin kita di sini dan seperti biasa, ya guys, ya, yang baru hadir ini, yang udah join di konten kita ini, jangan lupa dibantu-bantu share dan like-nya, komen juga, jangan lupa di subscribe, nyalakan juga notifikasi lonceng ya. Jangan di skip-skip, ya guys, ya. Nah, kalau kayak gini, langsung aja kita naik 被点-nya, jadi 3.000, kita kasih di sini 30 putaran, semoga bisa dapatin lagi yang namanya free spin, guys, ya. Di sini selalu kita 72.000, ya, like ya. Semoga di sini bisa dapatin skater lagi, oh, skater waduh kurang satu cuy <tuh> kurang satu kirim bakal bakalan dapet langsung ya B600 tadi sudah dapet soalnya ya <tuh> oke okay, 21 putaran lagi kita lihat di sini masih belum terpantau pecahan atau connect pun masih belum dapat yang bagus ya scatter lagi skater lagi dong masih ada 2 reel lagi nih Scatter. oke okay, spin terakhir atau reel terakhir scatter please Enggak juga, dua kali dikasih kayak gini, guys <coughs> ya. Oke, okay, enggak boleh oh, pesimis. Kita langsung feeling, sih guys ya. Bisa? bisa nih, bisa nih. Nah, mungkin nggak bisa ya. Dapat seketat lagi, yuk. Oh, oke, okay, bagus banget. Oh, di kiri Susi kali empat, nice empat ribu. Nice, lumayan. Neng neng ya. Queen, oke. Okay, sampai ujung dong. Sembilan ribu. Asik, asnya boleh tuh. Jack dulu, oke. Okay, kali enam, as boleh tuh. As- as nomor satu, as- Ah itu dia cakep. 129 kali 6 ya, lumayan. Kita dapat 199.000 cakep banget, toh. Dikasih langsung up dalam kita. Nah, mulai gacor ya. <coughs> mulai gacor nih putarannya, B3000 Semoga aja dapat juga disini yang namanya skater gratisan lagi lah ya. Di sini kita udah naik 202 eh 238k ya guys ya. Modal dari 197 ya, lebih saya tambahin lagi yuk. Senin <tuh> putaran lagi, masih di bedengan 3000. Ayo, mana nih? Oke, okay, connect tuh Susi. Filter 2. Waduh, banyak gak connect nih cuy. Eh, nah, ini connecting, oke, kipas geser. Apakah ada kipas nomor satu? Gak ada ya, Nah, skater tiga tuh, satu lagi. Oke, masuk ya guys ya. Seketer, di B33000 akhirnya dikasih juga di sini ya. Setelah beberapa kali di prank, dan di sini akhirnya kita dapetin skater 3, eh, Skater garisan di B3000, semoga hasilnya bagus. perkalian besar ya guys ya. Nah, di sini udah kali 4 empat, apa-apa kali 6, oke okay. adong aduh nah kali kalinya doang oke okay, itu dia ya. dia lampion saya sampai ujung lumayan kali sepuluh ya dapatnya 120 ribuan nice Di sini kita dapat kemenangan besar reza ya sebanyak 180 ribu menang super luar biasa malam dosennya guys mantap mantap mantap bisa enam putaran lagi udah kali dua belas apakah bisa dikonekin lagi semoga bisa dikonekin lagi yuk Aduh, yang kasih kasih konek kasih skater itu udah konek ya cucinya udah konek skater wih ih kelewatan ya skater skater skater Enggak <tuh> dikasih gajah di sini tinggal 4 putaran lagi kita masih dapat 200.000 bisa 2 eh sisa 3 putaran lagi nih. Slotina, nah, ini sini konek kali 28 juga pas, mantap lumayan gocap. <tuh> oke, okay, ini tinggal 2 kali 30 nih last spin terakhir. Dia connect, oke. Okay, apakah ada nambah lagi? Pas cuci uang Kali 36 ya. Lumayan lah guys ya kita dapat 250-an 258 atau 257. 257 ya. Oke lah. Otomatis ini sini naik ya, saldo ya. Jangan teman-teman, tam. akhirnya dikasih juga B3000 kita gratisan ya setelah beberapa kali di-prank. Di sini jumlah saldo itu jadi 458 dan langsung aja aku gaskan bet 10.000. naikin langsung bet jumlah gede-gede guys ya 10.000 biar cepat naik guys ya. <tuh> kita gas langsung B10k semoga laki nih ngasih ngasih, oke okay, konek dan semoga oke kita juga bagus di B10.000 ya seperti B3000 lagi begini ya oke okay, lumayan kali empat nice 504.000 lumayan nah, nih, kalau konek lumayan guys ya kalau konek lumayan kalau nggak konek juga lumayan juga turunnya sakitnya berasanya ya. Aduh udah 502 tadi dia Yuk putar lagi yuk Kita semoga dapetin skater Atau perkalian gede dulu ya guys ya Masih di BD-10.000 nih ya modal 57 tadi ya Di BD-600 dapet skater BD-3000 dapet skater ya Ayo dong connect please Waduh makin turun aja nih guys ya nah tuking konek lumayan kali empat, lagi yuk oke susinya konek bagus tapi putus lumayan dikasih satu ribu naik lagi lima ratus tiga puluh enam k masih ada sisa putaran banyak nih guys tiga puluh tiga putaran lagi ya guys nah itu dia waduh kali satu cowo kali empat konek terus boleh nih sayang banget guys ya oh iya guys ya dan seperti biasa di sini selalu aku bahwasanya di sini cuma sekedar hiburan semata tidak untuk di, uh, tidak untuk dicuri juga guys ya dan kalau ingin bermain cukup pakai dana-dana ya guys ya oke okay, lanjut lagi nih ya 589.000 dan modal 5,57 main lah ya 5 kali lipat uh, eh 10 kali lipat dari modal udah mantap guys ya yaudah disini aku turunkan padenya, guys ya udah dapet cuan udah profitnya udah cukup guys ya 10 kali lipat di sini aku turunkan bet jadi bet seribu rupiah, langsung kugaskan 30 putaran otomatis ya nggak pakai turbo ya. Kelar dari 30 putaran ini kita cabut alias WD guys ya, yang penting kita udah profit ya guys ya. Intinya kalau ingin da, e, bermain dengan modal receh itu ya sabar. Kalau udah dapat profit e, 10 kali lipat dari modal udah. Di wd ini aja guys ya. <tuh> Di sini mudah-mudahan aja lah bisa nambah-nambah dikit -nambah ya guys ya. Uh, profitnya ya, kalau bisa nambah, syukur. Kalau nggak nambah nggak apa-apa, oke lumayan, 15.000 belas ribu ya. kali satu ya, nggak ada kali kalian ya. Oke, okay, dua putaran lagi nih, ya guys ya. Dan makasih juga untuk kalian bosku, yuk, semuanya yang udah senantiasa nonton konten-konten terbaru dari kita ini ya. Jangan lupa pokoknya untuk dibantu-bantu. Share, share, like, like, komen-komennya juga. ya guys ya jangan lupa yang belum subscribe ya di subscribe dulu. Nyalakan juga notifikasi loncengnya ya, guys ya, biar nggak ketinggalan. Karena soalnya kita cap hari update ya. Konten-konten terbaru main di laki neko nih, guys ya. Oke, dua putaran lagi di sini. Saldo aman 600.000 malah naik, guys ya. 600.000 cuy. Oke okay lah 7 bulan lagi kayaknya nggak bau bakalan nambah skater ini ya. Tapi nggak apa-apa yang penting kita bakal video langsung. Thank you banget udah nonton konten ini. See you next time. Berjumpa lagi. Salam sejahtera Dan bye-bye. Thank you guys. Ya. Yeah.